Bentar, waduh bu Apa ini, waduh bu Dilarang bawa senjata Di dalam kendaraan umum Halo guys apa kabarnya hari ini sekarang sudah menuju puasa ke-6 gimana gimana puasanya gimana menyenangkan biasa saja atau C banyak ini nih Bang gua nih Bang begini begini begini begini Bang curhat aja di kolom komentar nanti gue balesin satu-satu ya oke okay. apalagi kalau bukan reaction ya kontennya masih reaction reaction reaction karena saya ingin menghibur kalian-kalian yang sedang bete, sedang galau, sedang-sedang-sedang-sedang tidak baik-baik saja. Saya ingin menghibur kalian semoga. Semoga atau semua. Semoga kalian semua yang mengklik video ini dapat terhibur sesuai dengan apa yang saya mau ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita meluncur ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Loncat ke videonya. Oke, ini dia ya. Gua dapat bahan-bahannya dari Instagram. Ini Instagram gua, kalian boleh banget nih di-follow nih akun gua biar gue jadi selebgram menyaingi Keanu AGL menyaingi Fadil Jaidi gitu-gitu dah. Biar gua jadi hits Bekasi langsung aja kita meluncur ke videonya ya kita dari atas atau dari bawah nih enaknya nih kita dari atas dulu kali ya kita dari atas dulu kali ya ntar pakai headphone dulu guys selalu lupa dicolok headphone apa nih? apa nih? baca dulu captionnya BLOCK BLOCK apa nih? BLOCK BLOCK WEB atau blok? Go BLOCK goblok apa yang salah? bahasanya lucu lagi nih bahasa ngapak apa kan, kartunya sam dilebu kena kartunya belum dimasukin dia berharap ATMnya bisa di bisa beroperasi mana bisa kartunya dulu masukin Bapak tolonglah Setengah jam ina aku nunggu. -hoo -hoo -hoo. <laughs> Dia tetap maksa nggak mau dimasukin kenapa sih salahnya apa anjir? masa iya nggak ada edukasi sih buat ngambil uang atau transaksi di ATM, sedih nggak tahu sama sekali sih. Enggak ada yang ngasih tahu anaknya atau saudaranya tetangganya aneh juga ya lo bro <SILENCIO> <SILENCIO> sampai capek lu dia lo ngusap buka anjing nunggu, oh mungkin dia mau masukin Ta ada tulisan tunggu kali ya makanya dia tungguin aja tuh. ih gimana sini, aja aja, ini spesies langka jarang ditemukan. <laughs> jika anda tanggapi love maka unta ini akan bergerak ini, apalagi sini komenan Kesel gue tuh baca komenan kayak gini tuh anjing gak jelas Wajian. Yang ngetok pintu kagak paham Udah tahu di layar masih iklan Belum <laughs> mulai filmnya <laughs> ah, Lu mau nobar anjing lu, lu pikir bioskop anjay Oke okay, next Bentar Waduh bu Apa ini waduh bu Dilarang bawa senjata di dalam kendaraan umum Buset, buset, buset <laughs> Tolong dah, ini mamanya siapa anjay <laughs> Dia mau main PUBG apa gimana sih? AK47 coy Pantesan captionnya, waduh bu anjing Asei tip aja, mungkin ibunya murid pendiam di kelas. <laughs> diem diam nembak anjing. Sis following the rules they said no pistol and knife. Iya benar sih. M13A7. <laughs> benar bukan pistol bukan pisau benar anjir. <laughs> Itu mamanya siapa sih? <laughs> Oke, okay, next. ini it. ini apa Apalagi nih, bajingan-bajingan ini kita sama-sama udah tau nih ya. Kayaknya, kayaknya nih ini sholat Jumat. tapi kenapa dia tiduran sih? Kan gue seumur-umur gak pernah tuh tiduran begini ya, tidur paling... Tetap sila, tetap duduk gitu, tapi tidur. Ini mah udah kayak di rumah nenek, gak ada ahlak. Emang hmm, bangun dia hmm, bingung, bingung, bingung. Hmm. Hmm. Yang udah pada sholat ketawa Batal lu joy, joy. Batal lu Ketawa ketawa ketawa ketawa ketawa anjing Ketawa semua Komedi banget sih anjir orang Gak bakal lagi-lagi dah tidur waktu jumat Jangan lupa wudhu lagi ya bang Iya benar, jangan jangan lupa udu lagi lu, gak usah nanti sholatnya lo harus udu lagi. Iya, yeah. next, apa nih? For more, the right way to make sushi, sushi. Dia pikir tembakau, tembakau Jawa kan itu sushi anjing, kenapa lu jilat-jilat sih? Aneh bener lo. dia bikin dia bikin lisong apa sushi sih anjing anjing oke okay, next ini apa nih si translate. do you know anyone like this? comment and share apa sih? anjing anjing kentut kematian bangsat <laughs> anjing kok bisa pantatnya comel banget anjing lucu banget. Aduh anjing. Pantatnya bawel anjing. Anjing geli banget anjing geli-geli. Masa pantatnya comel anjing. Pantatnya bawel bisa begitu loh anjing anjing amat. Ini apaan lagi nih? Bahasa mana tuh? Subscribe my friend. Subscribe my friend. Kan ini di Instagram ya. Kenapa enggak follow aja sih tulisannya kenapa subscribe? Ah, goblok, goblok. Kenapa ludahnya sebanyak itu? Gak sekalian reak lu sama ingus lu jadi satu anjing. Ingus sama reak lu jadi satu di situ tuh sekalian tuh. Uh. Glik-glik, glik-glik, anjing, libat banget, anjing, anjing, yuh. <laughs> coba tulis di kolom komentar mana yang paling anjing, menurut kalian nanti kita diskusikan ya nanti anjing, anjing, komen kalian satu satu anjing, <laughs> anjing, pikir itu bocil nonton apa sih sampai kayak gitu? Nempel. Ih, dudahnya nempel. <laughs> bat, anjing, nempel loh, nempel nempel. anjing, anjing, anjing, anjing, Oke sekian video reaction gua kali ini ya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih yang sudah mengklik. Terima kasih yang sudah support gua Terima kasih yang sudah subscribe Dan yang belum semoga mau subscribe Terserah kalian balik lagi So sampai ketemu di video selanjutnya Dan gua Raffi Asli, cabut Cuaks